serta klik tombol notifikasinya. Tujuannya agar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru, kabar baik, dan bahagian seputar Leslar. Tentunya, baiklah para sahabat, menemani santai pagi kalian saat ini. Pemimpin akan menyuguhkan kabar spesial dan kabar menarik di pagi hari ini dari idola kita. Ke kabar pertama, para ya, ada sebuah kabar spesial yang membuat kita semakin penasaran. Dengan hadirnya Tengku Safiq nih persahabat ya Dan Daniel Topon ofisial, Wah wow, sepertinya ada bau-bau single baru nih persahabat Masya Allah Mudah-mudahan ya apapun itu Semuanya diberikan kelancaran Dan semuanya sukses Amin Dan kita lihat juga persahabat ya Makin dibuat semakin yakin Bahwa Bapak Bilar ada single nih Kita lihat persahabat ya Tengku Safiq ini lagi memainkan piano dan Bapak Bilar yang bernyanyi. Wow, cute banget ya mereka, Masya Allah. Mudah-mudahan ada kejutan bahagia yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Selanjutnya, disimak juga di persahabat vitamin bahagia pun muncul ya saat Abang L... Ini temani Bapak Bunda semalam Wah, Masya Allah banget ya pokoknya Kehadiran Abang El menjadi penyemangat bagi warga Konoha dan semuanya Karena Abang Fatih ini selalu menjadi pusat perhatian semua orang Wah, terlihat persahabat ya Abang Fatih digendong oleh Bunda Dan bajunya juga persahabat ya Warnanya senada tuh Aduh, pokoknya bahagia sekali Ada Abang El, Masya Allah banget ya Semoga menjadi anak yang soleh menjadi anak yang pinter dan menjadi kebanggaan kedua orang tuanya kita lihat juga persahabat ya, di postingan yang diunggah oleh Stalputi putih bilar ini ada kalimat caption yang dituliskan Masya Allah gantengnya onti mata kamu indah banget sih nak wow salpok dengan matanya abang L ya. memang abang fatih selalu saja membuat kita semakin bahagia Masya Allah, semoga dukungan juga semakin banyak Dari orang-orang baik yang selalu tulus Mencintai keluarga Leslar Berikutnya, persahabat disimak juga Di ungehan Papa Bilar semalam Yang bikin ngakak dan tentunya Kita juga persahabat ya Melihat Abang Fatih yang pasrah Dijailin oleh Papa Bilar Ini lucu banget, sangat menggemaskan. Aduh, Masya Allah banget ya Hingga banjir komentar dan respon yang diberikan kita simak persahabat ya komentar dari Bang Afdal sebelumnya. Bang Afdal menanggapi, sabar ya abang El, anak ganteng, bapakmu emang jahil bener katanya tuh. Bang Afdal aja persahabatnya sudah paham dengan karakter seorang Rizky Billar. Berikutnya juga persahabat ya ada komentar dari Teh Vega Darwanti 123. TVG mengatakan Haha gemes tuh <laughs> Sambil diberikan love hitam 3 tuh, Sekaligus oleh TVG ya Saking gemes dan lucunya Melihat ekspresi Abang Fatih ketika dijairin Oleh Papa Bilar Masya Allah Kemudian di disimak juga Ada momen spesial saat BBL imunisasi nih Persahabat ya bertemu dengan dokter Nana Aduh Masya Allah banget ya pokoknya Ekspresi Abang Fatih Ini selalu bikin kita gemes melihatnya. Luar biasa, masya Allah, apalagi melihat Bunda Lesti yang semakin hari semakin cantik penampilannya. Doakan yang terbaik ya, semoga keluarga Leslar selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik. Dan warga Konoha pun bersahabat, ya, Salfok dengan mata Bunda Lesti. Wow, matanya indah banget bersahabat ya, seperti BBL BBL baby, L. baby L. Kata Wulang, persahabatnya itu mirip sama bundanya Masya Allah Kemudian persahabat disimak juga di info AMI Awards Anugerah Music Indonesia Bahwa acara AMI Award tinggal beberapa bulan lagi persahabat ya Kita doakan Bunda Lesti Lagunya bisa masuk nominasi Dan bisa mendapatkan kembali piala penghargaan bergengsi nih Di ajang Anugerah Music Indonesia Mudah-mudahan persahabat ya, dukungan kita semakin kompak nih untuk mensupport karya-karya terbaik dari idola kesayangan Lesti Kejora maupun Rizky Bilar. Selanjutnya, kita simak juga persahabat, ada momen spesial di vlognya Lestland Entertainment yang tentu ini bikin ngakap banget ya saat main games bareng. Antara papa Bilar dan timnya Bunda Lesti Kejora ini emang rusuh dan gesrek banget ya keduanya Selalu bikin happy Masya Allah dengan kelakuan gesreknya seorang Rizky Bilar dan Lesti Kejora Dan kita lihat juga persahabat jadi ya, momen ini Tentu ada momen Bunda Lesti Kejora tiba-tiba minta maaf kepada Papa Bilar Ini persahabatnya ya Sebelumnya kita lihat juga unggahan ini di repost oleh Rahma 08816. Kalimat caption pun dituliskan di postingan ini. Seru heboh kalau udah main game bareng tim Lestari Entertainment. Bos sama tim sama-sama gesrek tuh. Yang belum nonton silahkan mampir ke channel YouTube Lestari Entertainment ya karena keseruan, kehebohan kita tentunya disuguhkan langsung lewat channel YouTube Lestari Entertainment. Dan kita lihat juga persahabat di kalimat komentar Ada tanggapan dari Ondik34 mengatakan Bunda Lesti minta maaf kenapa itu Katanya tuh persahabat ya Momen Lesti saat minta maaf kepada Papa Bilar Dan ada jawaban dari Sintia Lestari Mungkin gak sengaja nginjek kaki suaminya Dan kita lihat juga tanggapan dari M.M. isalita Betul Sebab dedek gosok Gosok kaki kakak Bilar Tuh persahabat ya Sepertinya bunda Lesti nggak sengaja nginjak kaki suaminya Dan langsung minta maaf Masya Allah banget ya edit dari Lesti Kejora Ini bikin bangga banget Dan kita lihat juga sahabat ya Info penting untuk keluarga Konoha Masih di vlognya Lesland Entertainment Papa Bilar menyampaikan sebuah kabar Bahwa nanti bulan 9 bakal ada acara seremonial nih dan bakal mengundang bintang tamu spesial di acara tersebut untuk memeriahkan acara anniversary Leslar Entertainment yang sesatu tahun. Dan ada sebuah pertanyaan di persahabat ya, kenapa bulan sembilan? Tuh, dari pes underscore anhati. Kenapa sih bulan sembilan? Dan kita simak jawaban dari sahabat sahabat.ing underscore leslar. Iya kan pas launching LN juga kan bulan 9 makanya acaranya di bulan yang sama tuh bersahabat ya karena launching Leslar Entertainment tepat di bulan sembilan Papa akan mengadakan acara tersebut juga di bulan yang sama Doakan saja yang terbaik mudah-mudahan acaranya lancar Acaranya sukses tanpa ada halangan satu hal apapun Kita doakan yang terbaik untuk idola kita Kemudian bersahabat sini ada kalimat nasihat untuk semuanya Diunggah oleh akun abang underscore l, ya. Kita lihat sebuah kalimat pencerahan untuk kalian semua. Ini wajib disimak, nih. Persahabat, kalau mau komentar urusan orang, intinya urusin dulu hidup masing-masing. Kalau masih belum benar juga, yang ngaca aja. Apakah kalian sudah benar di mata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Karena hanya Allah subhanahu wa ta'ala yang bisa ngejudge kita masing-masing, bukan kalian yang hanya manusia tempatnya salah dan dosa. Tuh, ini pencerahan bersahabat ya. Intinya kita semua jangan sekali-kali menyakiti hati orang lain bersahabat ya. Jangan sampai berkomentar yang tidak baik dengan urusan orang lain. ya. Sama-sama kita menjadi fan yang baik, Fans yang selalu mensupport, mendukung, dan mendoakan karya-karya terbaik dari idola kesayangan kita. Masih menunggu cidukan dan kabar terbaru berikutnya di pagi hari ini? Jangan kemana-mana, tetap stay tune di channel ini. Biar kalian tidak ketinggalan informasi terbaru dan kabar menarik selanjutnya. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.